Halo semuanya, kembali lagi di channel 4G Ya, kita akhirnya lanjutin Minecraft survivalnya. Ya, oke, peringatan buat kalian: uh, kalau di video survival ini nggak ada yang aku tunjukin atau yang aku liatin barang-barang uh, yang baru, jadi jangan kira aku ngecit. Ya, aku cuma lupa aja, mungkin ya, jadi uh, yang jadi video. Ya, jadi di survival kali ini Oh, oke okay, kaget Ya, di survival kali ini kita bakal terraforming lagi ya Secara total mungkin Sampai habis beneran Jadi ini kayaknya bakal jadi kayak video timelapse gitu ya Ya, jadi bakal kebanyakan timelapse Terus ini mungkin kita bakal tidur dulu aja Ya, jadi ini aku pakai texture packnya ya Texture pack yang aku tunjukin di video sebelumnya Ya, kalian harus nonton itu ya Karena uh, aku rubah banyak benda ya Evelyn and Steel jadi kayak gini Korek api ya jadinya Dan banyak lagi ya Ya, jadi aku bakal kasih videonya ya nanti Kamu harus nonton pokoknya Oke, jadi kita bakal tidur dulu ya Ya, oke, jadi hari uh, Aku tuh udah ini ya Udah uh, apa adurabilitasnya, udah aku isi semuanya. Terus ad, aku udah enchant baunya juga ya. Ini tuh paling bagus enchantman nya ya. Jadi mungkin kalau kalian mau lihat, stop aja videonya. Yang menurut aku itu paling bagus ya. Ya, terus kalau yang buat mending itu terserah kalian. Kalian pilih infinity atau mending. In, terus mungkin aku bakal apa jelasin yang lain-lainnya. Uh, di video enchantment ya nanti aku buat uh, video en tentang enchantment terus ini video jadinya punya apa ya oke okay, gak terlalu bagus kita mungkin langsung mulai aja ya oke okay. kita uh, ya mungkin bakal langsung mulai aja cara forming nya ya Oke okay, jadi sejauh ini uh, terraformingnya segini ya tuh ya jadi kayak gunung-gunung gitu terus tadi aku dengar skeleton gitu ya Dimana, mana nggak tahu itu bakal jadi bahaya nanti kalau nggak dimatiin jadi uh, nanti aja lah kalau kita ketemu skeletonnya ya eh, terus kita bakal lanjutin lagi deh ya oke okay. Satu, dua, tiga, mulai. selesai ya, ininya tinggal lantainya doang ini jadi uh, ya, terus ini chest yang dalamnya, ini semua ya oh, spritenya banyak, stone banyak ya, sampai ha, 2 chest lebih ya, belum yang lantainya nanti ya jadi kita bakal isi ini buat grace ya terus aku sadar juga kalau storage uh, tempat storage yang di rumah aku itu nggak bakal cukup buat ini semua ya jadi yang Grace buat Grace itu itu nggak bakal cukup jadi nanti kita bakal bikin tempat storage yang lebih gede ya di tempat lain jadi rumah yaitu kayak buat ya ambil biar cepat aja gitu loh. Terus aku ini udah record sama banget Udah sekitar satu jaman eh, Jadi kenapa aku nggak record ini ya Apa? Uh, Minecraft survival Karena aku lagi sibuk bikin lagu juga Ya, kenapa aku bikin lagu ya uh, Walaupun lagunya nggak enak Ya, apa -apalah. Ya, aku juga masih belajar-belajar Aku tuh pengen apa sih namanya buat itunya loh time lapse nya, ini bakal lama banget kan. Jadi aku bikin lagu lebih banyak lagi. Uh, aku juga udah coba sebaik mungkin buat lebih bagus lagunya, ya, karena lagunya aneh-aneh sih. Ya. eh uh, Terus, ini mungkin kita bakal lanjutin aja timelapse-nya. Oke okay, ini udah selesai ya, uh, tinggal kita kasih grease nya aja. habis itu kita udahan ya. Oke okay. dan terus ini mungkin kalau uh, speednya itu 5 kali nggak bakal cukup ya, karena udah mau satu jam ini aku ngeriakornya. Jadi, uh, oh. Jadi mungkin aku bakal lebih cepat aja nanti editnya apa speednya dicepetin lagi lima uh, kali lebih ya speednya atau enggak aku bakal editnya bakal diulang-ulang lagi mungkin ya enggak tahu ya terus ini mungkin editnya bakal agak sedikit lama ya ya jadi uh, ya lanjutin aja ini ya time lapse atau gimana ya mungkin time lapse saja yang gak tahu. oke kita udah uh, lanjutin aja ya terus ini ngomong biar uh, time nya lebih sedikit ya oke mungkin kamu gak kedengeran ya karena suara grease-nya agak berisik Kalau kalian pengen tahu, ini adalah bagian kesukaan aku pas terraforming. Ini agak berisik uh, suara grease, jadi mungkin aku bakal kecilin aja dikit. Oke okay. ya, yeah, ini adalah bagian favorit aku pas terraforming ya. Uh, terus, kenapa aku terraformingnya nggak off kamera aja? Karena ini tuh kayak gunung gede banget susah orang percaya ya apa takutnya orang ada nggak percaya ya ini pemaham pakai film nih pakai komen ya aku takut sih dibilang kayak gitu ya ya semoga aja nggak ada yang berpikiran kayak gitu ya aku ini apa survival alami nih enggak ngecit ya beneran alami natural jadi jangan bilang aku ngecit ya, karena aku emang nggak ngecit. Oke okay, kita ini udah mau malam, ya kita bakal tidur dulu aja. Oh nggak nggak, uh, tidur lagi. Tidak tanggung. Oke, okay, udah tidur dulu. Oke okay, aku udah nge-record satu jam ya. Ah uh, lumayan bosen juga. Ya, tadinya aku kira bakal lebih lama lagi ya. Ternyata emang udah lama ini ya. Dikaren aku gunungnya itu bakal ke belakang banget gitu loh. Ya, ternyata segini doang sih. Ya, kenapa aku bikin... Apa? Terraforming gunung ini ya. Kenapa? Karena aku mau bikin... Pokoknya sesuatu yang keren lah. Yang besar. Yang gede banget ya ya di uh, episode selanjutnya mungkin kita bakal bikin itu atau enggak bikin storage room dulu ya ya tahu ini bukan buat storage roomnya di storage roomnya mungkin di sana nanti ya di sana nggak tahu aku ya jadi kita bakal selesai ini dulu aja karena aku juga udah bosen God. udah nerekord 1 jam lebih aduh bosan oh nggak bakal main Minecraft lagi kayaknya <laughs> bohonglah lah ya eh uh, ya oke okay. udah selesai oke okay, jadi mungkin segini aja video kita kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe kalau kalian suka video ini Uh, dan kalau kalian mau lihat video yang lain, tinggal klik di sebelah kiri kalian ya. Uh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Da.